Bismillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alamin Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa qalallahu ta'ala fi kitabhi l-karim A'udhu billahi minas syaitanir rajim Syahrur ramadhanan ladhi unzilafihil quranu udallin nasi Wa bayinati minal huda wal purqan Allahumma barik lana fi rojaban bana, wa romadona, dunubana. Tidak ada kata yang terindah yang terucap tentunya selain puji serta syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini bertepatan kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Tentunya, suatu kenikmatan yang tak terhingga sepatutnyalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama dengan kita, beliau-beliau telah mendahului kita, dan tentunya ini adalah bagian daripada anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang tentunya sangat dinanti-nantikan oleh segenap umat Muslim di seluruh dunia, tanpa terkecuali kita di dalamnya ini. Dan tentunya, kita menyadari betul bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang teristimewa bagi kita semua. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah bagi diri kita semua, mengingatkan diri kita tentunya di dalam menjalani kehidupan ini, di mana bulan suci Ramadan ini ada satu momen yang sangat berarti bagi kita sebagai orang yang beriman, di mana di dalam bulan suci Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran di mana Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 184 syahrur romadon alladhi unjilafi hilquranuhudalina siwabayinatiminalhuda walkurkon al di mana Allah mengatakan bahwasanya pada bulan suci Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an Bagi segenap umat manusia Tujuannya adalah sebagai kudalinas, Petunjuk bagi manusia itu sendiri Berbicara masalah petunjuk Tentunya terkait tentang arah akan tujuan kita hidup ini Kita tidak pernah membayangkan hidup kita Andai kata kita berjalan Menuju kepada suatu tempat di mana kita tidak mengetahui akan tujuan itu Tentunya yang akan terjadi adalah Ketersesatan kita di dalam perjalanan hidup ini Tentunya dengan Al-Quran ini Allah senantiasa menunjukkan dan menuntun diri kita Untuk senantiasa berada di jalan yang benar Untuk senantiasa berada di jalan yang lurus dan tentunya harapan itu sendiri terdapat di dalam Al-Quran yang akan senantiasa memandu diri kita dalam setiap langkah dan gerak kita. Makanya barang siapa kita ini keluar daripada Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang tentunya kita jadikan sebagai pedoman di dalam hidup kita ini. Maka Allah akan memberikan kehidupan kita keburukan-keburukan sebagaimana firman Allah man arodho an dzikri fa innahu ma'isyatandka wa kata Allah barang siapa yang berpaling daripada peringatanku daripada petunjukku maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit dan kelak di yaumil akhir di hari kiamat nanti Allah akan himpunkan mereka dalam kondisi buta. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tentunya dengan Al-Qur'an ini sendiri akan menjadi petunjuk arah yang jelas dan kita tidak akan mengalami ketersesatan apapun andai kata senantiasa kita konsisten dan komitmen di dalam menjalankan apa yang menjadi petunjuk serta arahan-arahan yang Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua, Al-Qur'an adalah sebagai penjelas. Di mana penjelas ini mempunyai makna kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Di mana Allah senantiasa memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Dan tentunya kita sebagai umat hamba Allah harus senantiasa mengikuti apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Allah itu Dan tentunya kita berusaha Untuk senantiasa Memelihara Al-Quran ini di dalam jiwa kita Di dalam kehidupan kita Untuk selalu Berada dalam koridor Apa yang menjadi Aturan-aturan atau kehendak Allah itu sendiri Dan yang ketiga Al-Quran mempunyai fungsi sebagai furqan Yang jelas Al-Quran adalah sebagai pembeda, di mana pembeda ini yang akan memperjelas di mana posisi kita berada di jalan yang hakah, ataukah kita berada di jalan yang batil. Oleh karenanya, tentunya pada khutbah yang singkat ini, tentunya kita bisa mengambil satu hikmah dan pembelajaran di dalam Al-Quran ini, bahwasanya Ramadan adalah momen tarbiyah diri kita kita untuk senantiasa menjadikan Al-Quran di dalam kehidupan kita dan menjadikan acuan di dalam setiap langkah ucapan dan gerak kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang mungkin yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya kurang lebihnya. Mohon maaf akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh